Halo. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Terus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal. Balonku ada lima rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Halo, palatus balon hijau toh? Hatiku sangat kacau, balonku tinggal empat, rupai Ada lima rupa-rupa. Thank you.